Halo teman-teman semua. Di video ini, Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Dongkian Kun versi novelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Dongkian Kiankun di sini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Bab 700, Terobosan. Setelah gurun yang luas dan tampaknya tak berujung, Lindung berbicara dengan suara yang sungguh-sungguh namun aneh dan datar. Yang perlahan terdengar dan bergema di seluruh area. Namun, ketika suaranya memudar, daerah itu tetap sunyi senyap. Tidak ada yang luar biasa yang terjadi. Namun, adegan ini tidak menyebabkan Lindung panik sama sekali. Matanya terpaku erat ke tanah yang luas ini. Seolah-olah ada seseorang di sini yang bisa memahami kata-katanya. Saat Lindung berbicara. Semakin banyak bintik cahaya muncul dari dalam tubuhnya. Kemudian kakinya memudar di antara lampu-lampu, diikuti oleh pinggangnya, lalu dadanya. Bintik-bintik cahaya perlahan menyebar keluar, tetapi ketajaman dalam murid Lindong hanya tumbuh lebih ganas dan lebih kuat. Kamu pernah memberi kesempatan pada senior Zhou Tong dan mereka, mengapa tidak mencoba lagi? Suara Lindung perlahan-lahan menjadi lebih tenang ketika dia berbicara dengan lemah sambil terus menatap tanah tak bernyawa ini. Bintik cahaya perlahan menyebar, dan mulai melampaui leher Lindong. Hal-hal itu, mereka menyebabkan kamu sangat sakit. Bukan. Lindung melirik sedikit pada cahaya yang menyebar. Bibirnya membentuk senyum mengejek ketika dia berbicara. Berdengung. Lampu-lampu yang menggeliat akhirnya membeku pada saat ini. Melihat pergantian kejadian ini. Senyum di bibirnya perlahan melebar. Kali ini, dia akhirnya memenangkan taruhan. The Great Desolate Tablet memang memiliki kesadaran yang cerdas. Tanpa sadar, angin sepoi-sepoi bertiup di tanah tandus, menyebabkan gelombang muncul. Gelombang ini datang dari segala arah, dan akhirnya bertemu dengan lindung di pusat mereka. Cici, vena cahaya menyebar saat tubuh lindung yang menghilang mulai pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Selanjutnya, saat tubuhnya pulih, energinya yang melimpah juga kembali lagi. Terima kasih, Lindung mengepalkan tinjunya dan tersenyum ketika dia merasakan kembalinya energinya yang kuat. Dia mengangkat kepalanya dan menggenggam kedua tangannya ke arah tanah saat dia tertawa. Retak-retak, saat suara Lindung memudar, retakan mulai muncul di tanah tandus. Retakan membentuk pola bengkok seperti gambar terdistorsi. Sementara Lindung berdiri di tanah yang sekarang hancur. Namun, bahkan dalam menghadapi perubahan yang cepat ini, tidak ada tanda-tanda panik di wajah Lindong. Sebaliknya, jejak samar kegembiraan bisa ditemukan jauh di dalam matanya. Aku kira ini dapat dianggap sebagai terobosan. Tanah itu akhirnya benar-benar hancur ketika kegelapan menyembur dari segala arah dan menenggelamkan tubuh Lindung di dalamnya. Sementara waktu berdiri diam. Suasana di pegunungan Daosek telah tumbuh sangat eksplosif. Semacam ledakan yang hanya bisa berasal dari sosok tunggal di depan grid desolate tablet. Pada saat ini, pilar cahaya yang telah ditembak jatuh dari grid desolate tablet dan menyelimuti tubuh Lindung menyusut pada kecepatan yang lambat namun jelas. Sebelum adegan ini, kekecewaan yang tidak dapat disembuhkan muncul di wajah semua orang. Jika bahkan Lindung gagal. Tidak ada orang lain akan dapat memahami kitab suci kesedihan besar dari Aula Desolate. Jika demikian, maka siapa yang tahu kapan Great Desolation Scripture yang legendaris akan pernah melihat cahaya lagi. Di langit, ekspresi penderitaan muncul di wajah Chen Zhen dan Wu Dao. Meskipun mereka mengerti bahwa Great Desolation Scripture tidak mudah untuk dipahami, masih agak sulit bagi orang-orang seperti mereka untuk menerima pemandangan di depan mata mereka. Mendesah. Master Balai Langit Kilei menepuk bahu Chen Zhen dan Wu Dao seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya. Sementara para Master Aula lainnya tanpa daya menggelengkan kepala mereka. The Great Desolation Scripture adalah benar-benar rasa sakit terbesar Dao Sekte. Dengan semua keributan yang terjadi di sekelilingnya, Ying Huan Huan juga mendesah pelan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok muda yang sangat kesepian dan kurus di depan grid desolate tablet. Dia mengerutkan bibirnya. Dan mereka menoleh ke bawah dalam sudut yang agak sedih. Terlepas dari kepribadiannya yang ceria. Dia juga bisa agak galak. Selain itu, dia bahkan bertaruh dengan lindung. Namun, seorang gadis muda ternyata baik hati. Dia sudah bisa merasakan keputusasaan dan kesedihan yang akan dirasakan lindung setelah kegagalan ini. Sepertinya aku harus lebih sedikit memprovokasi dia mulai sekarang. Bulu mata gadis muda itu berkedip lembut saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, itu berakhir dengan kegagalan. Di puncak gunung yang jauh, seorang lelaki tua berjubah biru juga menghela nafas dan tidak bisa menahan tawa ketika dia mengutuk. Tablet desolate hebat terkutuk ini. Bagaimanapun, sekte kami telah melindunginya selama seribu tahun. Itu benar-benar tidak memberi kita wajah apapun. Petik 2. Asal-usulnya terlalu mencengangkan. Bukan tempat kami untuk mencoba dan membayangkan apa yang dialaminya. Itu normal untuk itu tidak merasa berhutang budi kepada kami. Ying Xuanzi tersenyum tipis. Sepertinya sudah waktunya untuk mengakhiri peristiwa pencerahan kitab suci kesedihan besar ini. Pria tua berjubah biru itu menjawab tanpa daya. Namun, saat suaranya memudar, teriakan terkejut tiba-tiba terdengar dari kerumunan besar di kejauhan. Setelah mendengar tangisan mereka, Ying Xuanzi dan pria tua berjubah biru itu tertegun. Segera, mereka mengangkat pandangan mereka yang sedikit terpana untuk melihat ke kejauhan saat mata mereka tiba-tiba terpusat. Ini, suara tercengang perlahan-lahan keluar dari kedua mulut mereka. Tangisan itu menyebar ke seluruh negeri dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ying Xiao Xiao, Ying Huan Huan dan yang lainnya merasakan keributan dan mengangkat mata mereka. Fokus pada ruang di hadapan grid desolate tablet. Pilar cahaya yang awalnya menyusut praktis menyusut seukuran telapak tangan di kepala lindung. Dalam situasi seperti itu, banyak orang akan berpikir bahwa pencerahan telah gagal dan berakhir. Namun, setelah menunggu beberapa menit, Seseorang tiba-tiba menyadari bahwa pilar cahaya seukuran telapak tangan belum memudar. Pilar cahaya tidak sepenuhnya hilang. Ini berarti bahwa pencerahan belum dianggap selesai. Apa yang terjadi? Kata Ying Huan Huan sambil menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Alis Ying Xiao Xiao dirajut bersama. Segera setelah itu, wajahnya secara bertahap berubah serius. Dan bahkan suaranya sedikit gemetar ketika dia menjawab. Aku pikir ini berarti bahwa Lindung belum gagal. Setelah mendengar ini, King Ye dan yang lainnya agak tersentuh dengan emosi. Syok berkedip dalam di mata mereka. Chen Zhen, Wu Dao dan para Master Aula lainnya juga terpana dengan pemandangan ini. Segera, jejak kegembiraan liar muncul di mata duo Chen Zhen seolah-olah mereka tiba-tiba tersadar oleh kesadaran tertentu. Bas-bas. Grid Desolate tablet tiba-tiba mulai bergetar hebat ketika gelombang cahaya berkumpul bersama di permukaan tablet yang sangat besar itu. Akhirnya, mereka berubah menjadi pilar cahaya dekat yang menembak dan menyelimuti tubuh Lindong. Wow, ketika mereka menyaksikan pilar cahaya yang memukau, semua orang meledak menjadi gempar. Shock menyembur di wajah banyak orang. Gelombang cahaya terus berkumpul di Grid Desolate tablet. Pada akhirnya, Permukaan tablet menjadi seperti cermin. Seseorang bisa samar-samar melihat sosok buram namun raksasa menjulang di dalamnya. Ketika sosok raksasa muncul di permukaan tablet, murid-murid Chen Zhen, Wu Dao dan Master Aula lainnya langsung mengencang saat napas mereka menjadi tergesa-gesa. Segera setelah itu, mereka saling memandang dan melihat keterkejutan yang dalam di mata masing-masing. Apakah itu roh tablet? Tanya Wu Dao dengan suara kasar. Harus, ketika aku hanyalah seorang murid belaka, aku melihat pencerahan besar-besaran kitab suci Zoutong, dan tokoh yang sama ini muncul di tablet. Lei perlahan menjawab, dia menekan hatinya yang gemetar dan memandang ke arah duo Chen Zhen. Selamat, Allah kesedihan kamu mungkin baru saja bangkit lagi kali ini. Chen Zhen dan Wu Dao saling memandang dan tertawa terbahak-bahak sampai air mata mulai mengalir. Setelah seratus tahun, Aula desolate mereka akhirnya menemukan seorang murid yang bisa memahami kitab suci kesedihan besar. Kegelapan ada di mana-mana, ketika Lindung akhirnya membuka matanya. Kegelapan sekali lagi menghilang seperti air banjir. Saat kegelapan berlalu, tanah tandus dan berbatu muncul di depan Lindong. Tidak jauh di depannya. Yang pertama menarik perhatian Lindung adalah tablet kuning kuno yang tingginya sekitar 10 kaki. Tablet ini mirip dengan grid desolate tablet. Namun, beberapa rune kuno samar-samar terlihat di permukaannya. Saat tatapan lindung perlahan turun, murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Dia melihat urat-urat hitam. Garis bayangan muncul dari bagian bawah tablet. Garis-garis ini tampak seperti perasa iblis. Sedingin es dan jahat ketika mereka bergerak perlahan sambil menyebar di tablet seperti semacam virus. Undulasi dari garis hitam aneh ini persis sama dengan titik-titik hitam kecil itu. Hal-hal ini adalah pelakunya kan? Lindong berkata dengan lembut sambil menatap tablet. Bas-bas. Sama seperti suara Lindung memudar. Riak samar muncul di permukaan tablet. Dan segera setelah itu, sosok buram muncul. Itu, memandang Lindong, sebagai suara kasar. Sangat kuno sehingga sepertinya menyerang hati seseorang, terdengar.